Salah satu hewan lucu yang sering kita jumpai adalah kucing Mereka bisa kita temukan hampir di semua tempat Ini kucing telah menjadi hewan peliharaan yang paling populer Selain lucu, mereka juga tergolong mudah untuk dijinakkan Yang kemudian menjadi hewan peliharaan bagi masyarakat umum Meski kucing adalah hewan yang imut serta lucu Namun tidak semua orang menyukai kucing Ada tiga tipe dalam hal ini di antaranya yang pertama, pecinta kucing Pecinta kucing biasanya tidak akan pilih-pilih dari ras apa kucing itu berasal Pecinta kucing akan selalu respek terhadap jenis kucing apapun Mereka memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kucing Yang kedua, penyuka kucing Penyuka kucing biasanya pilih-pilih terhadap jenis ras kucing yang mereka sukai Karena tidak semua penyuka kucing suka dengan kucing kampung apalagi kucing buluk Yang ketiga, tidak suka kucing Kategori ini biasanya mereka takut dengan kucing atau alergi terhadap kucing, dan ada juga yang benci terhadap kucing. Dari tiga jenis ini, kalian tergolong tipe yang mana? Membahas tentang kucing yang selalu kita anggap menggemaskan itu, ternyata kucing juga memiliki sisi gelap di kehidupannya yang jarang kita ketahui. Seperti apa sisi gelap mereka? Berikut beberapa sisi gelap kehidupan kucing yang akan admin bahas di konten ini. Yang pertama, induk kucing memakan anak kandungnya Siapa sangka di balik wajah lucu serta tingkah mereka yang menggemaskan, Ternyata kucing memiliki sisi gelap yang jarang kita tahu Salah satunya adalah induk betina doyan memakan anak kandungnya Mengapa induk betina melakukan hal ini? Induk kucing yang peka dan perasa akan melihat apakah anaknya lahir secara sehat atau tak bisa selamat atau mati Jika anaknya terlahir cacat atau bahkan mati ia akan langsung memakan anaknya agar tak menyebarkan virus kepada anaknya yang lain. Yang kedua, pembunuh tunggal meski diberi makan oleh pemiliknya. Pernah melihat kucing kalian membawa hasil buruannya ke rumah? Biasanya yang mereka buru adalah burung ataupun reptil. Namun yang sering terjadi mereka lebih sering membunuh burung lalu meletakkannya begitu saja dan tidak akan memakannya. Mungkin ini sifat alami mereka yang pada dasarnya adalah hewan liar yang seharusnya hidup berburu dan memangsa. Tahukah kalian bahwa sebuah penelitian yang pernah diterbitkan Biological Conservation menemukan bahwa kucing membunuh lebih dari satu juta burung per hari di Australia. Totalnya terdiri dari sekitar 316 juta burung yang dibunuh oleh kucing liar setiap tahun, dan 61 juta dibunuh oleh kucing peliharaan setiap tahun. Pernah juga tercatat dalam 11 tahun kucing memburunya hingga hampir punah. Selama itu terjadi, Australia berencana membunuh 2 juta kucing liar, memberlakukan jam malam kucing peliharaan dan menangkap kucing untuk sebagian disterilisasi dan ditangkarkan. Selain imut, ternyata barbar juga ya sifat alami mereka. Yang ketiga, menghilangkan jejak dengan cara mengubur kotorannya. Melihat para kucing buang kotoran lalu menguburnya di pasir yang mereka gali, bukan hal pertama lagi yang kita lihat. Namun ini sudah menjadi hal umum, kan? Pasalnya, admin juga pernah menginjak kotoran kucing yang aroma baunya sangat luar biasa ketika masih basah. Mereka memiliki maksud tertentu ketika hendak membuang kotorannya, kucing liar mengubur kotorannya untuk menghindari perhatian para pemangsa kepada dirinya dan anak-anaknya. Hal ini mereka lakukan adalah untuk perlindungan diri. Naluri untuk menutupi jejak ini tetap kuat pada kucing domestik atau kucing rumahan. Jika kalian beranggapan bahwa masih ada banyak kotoran kucing yang tidak mereka kubur dan kadang ada di sembarang tempat, sejatinya ini terjadi pada kucing tertentu. Alasannya adalah karena mereka juga buang air di wilayahnya sendiri, selain itu kucing tersebut sudah tua karena kucing senior yang sudah tua biasanya akan kesulitan menggali dan mengubur kotorannya Yang keempat, kucing jantan selalu meninggalkan betinanya dan anak-anaknya Mungkinkah alasan keempat ini adalah asal mula julukan hidung belang dan kucing garong? Seperti yang pernah dijelaskan dalam buku The Selfish Gene pada bagian persaingan antar jenis, kita bayangkan kucing jantan dan betina yang kawin seperti dua pemodal yang berinvestasi. Keuntungan yang diharapkan adalah kelestarian gen. Investasi tersebut dilakukan kepada anak kucing. Menjadi hidung belang adalah salah satu strategi hewan jantan menyebarkan gen dalam populasi. Strategi ini efisien untuk menyebarkan gen pejantan dengan energi yang minimal dari pejantan. Sejak tingkat fertilisasi pada kucing, kucing jantan hanya menyumbang spermatozoa dan semen cairan yang mendukung kehidupan spermatozoa setelah diproduksi. Kucing jantan juga bisa memproduksi jutaan spermatozoa seumur hidup dan bisa kawin sampai akhir hayat selagi masih mampu. Bisa dikatakan bahwa energi atau modal yang dibutuhkan kucing jantan untuk kawin sangat minim sehingga menghasilkan keturunan. Hal itu tidak disia-siakan dengan kawin hanya dengan satu betina saja. Tiap individu spermatozoa mengandung 50% gen dari pejantan yang harus disebarkan seluas mungkin. Strategi hidung belang pejantan ternyata stabil di populasi kucing karena sangat efisien untuk menyebarkan gen. Yang kelima, kucing tidak suka keramaian Sudah bukan rahasia lagi ketika kucing senang bersembunyi di tempat kecil atau masuk ke kardus Kucing sering tidur atau bermain dengan kardus karena menyukai teksturnya Bahkan kucing bisa saja bersembunyi di tempat gelap yang terdapat celah cahaya Hal itu mereka lakukan untuk persembunyian, merasa aman karena rasa takut dan lain sebagainya Menurut situs Purina, kardus menjadi tempat aman untuk mengamati suasana sekitarnya dan menghindari lawan sehingga tidak bisa diserang dari arah belakang maupun samping. Yang keenam, kucing akan segera menjilat bulunya ketika disentuh manusia. Sesaat setelah kita menyentuh kucing, pasti mereka akan segera menjilati bulu-bulunya. Mengapa demikian? Apakah mereka jijik dengan kita? Atau mereka tidak suka dengan aroma tubuh kita? Ketika kucing menjilat bulu-bulunya, anggap saja mereka sedang mandi dan menyisir bulunya yang mati. Inilah salah satu di antara sekian sisi gelap kucing yang jarang kita ketahui, kucing akan menjilati bulu-bulunya sesaat setelah disentuh oleh manusia. Mereka akan tetap menjaga aroma khas dari tubuhnya dan tidak menginginkan ada aroma lain yang hinggap di tubuhnya. Hal yang harus kita ketahui juga bahwa kucing alergi asap rokok dan juga bau aroma bunga yang menyengat. Yang ketujuh, kucing tidak menyukai air Para pecinta kucing, memandikan kucing adalah hal yang harus kita lakukan agar bulu serta tubuh mereka tetap bersih dan wangi Namun di balik ini, sejatinya kucing tidak menyukai air Mengapa demikian? Alasannya adalah karena kucing berevolusi di iklim kering dan tidak terjangkau ke sungai atau danau Sungai dan danau adalah elemen yang tidak mereka kenal dan berusaha untuk selalu mereka hindari Itulah 7 sisi gelap kehidupan kucing yang admin sajikan kepada kalian, kurang dan lebihnya semoga ada manfaat di dalamnya. Terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya.